USD yen bullish. Wapadai aksi selanjutnya, harga USD yen kembali melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan USD yen terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke bawah dan menembus level 116.62, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 115.25. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983